assalamualaikum salam tandan berduri teman-teman semua kita sering mendengar melihat bahkan memanennya siapa dia dia adalah kelapa sawit nah buah kelapa sawit ini ketika masih mentah akan berwarna hitam pekat namun ketika sudah matang warnanya akan berubah menjadi kuning kemerah-merahan buah kelapa sawit ini sangat berbeda dari buah pada umumnya yang mana buah kelapa sawit ini nihil dari limbah, mempunyai sangat banyak manfaat. Pada kali ini kita akan membahas 17 macam manfaat buah kelapa sawit bagi manusia yang jarang diketahui. Padahal sehari-hari kita menggunakannya, bahkan petani kelapa sawit belum tentu menyadarinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa bersedekah dengan menekan tombol like dan subscribe karena kami akan menyediakan informasi yang pastinya bermanfaat serta menambah wawasan. Menurut saya ada 17 manfaat dari buah kelapa sawit. Jika menurut teman-teman ada manfaat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar agar menambah wawasan juga bagi saya. Nah langsung saja yang pertama. Buah kelapa sawit adalah bahan baku utama minyak goreng. Nah ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita semua, bahwa buah kelapa sawit adalah bahan baku utama dalam pembuatan minyak goreng. Beberapa minggu yang lalu, negeri kita sempat mengalami kelangkaan minyak goreng, itu semua dikarenakan minyak kelapa sawit di dalam negeri yang tidak terkendali dikirim ke luar negeri atau diekspor. Sehingga ketersediaan di dalam negeri tidak cukup mengisi dapur masyarakat. Jadi kita sudah tahu kan jika tidak ada kelapa sawit, apa yang akan terjadi di dapur kita. Dua, buah hasil olahan kelapa sawit juga bermanfaat sebagai bahan baku maupun bahan campuran bahan bakar. Hasil penelitian membuktikan bahan bakar dari buah kelapa sawit lebih ramah lingkungan, serta dapat membersihkan mesin diesel dari sisa pembuangan dan pembakaran. Hal ini tidak akan menutup kemungkinan bahwa buah kelapa sawit adalah bahan bakar utama di masa depan. Contohnya saja sekarang ini sudah banyak pembangkit listrik dan kereta api yang sudah menggunakan hasil olahan buah kelapa sawit sebagai bahan bakarnya, menggantikan solar dan batu bara yang dulu menjadi bahan bakar. 3. Buah kelapa sawit bermanfaat sebagai oli dan pelumas, biasanya untuk melumasi bagian luar mesin dan perangkat luar serta untuk bahan campuran pada oli samping mesin kendaraan. 4. Buah kelapa sawit bermanfaat sebagai bahan pembuatan makanan, tanpa kita sadari sebenarnya banyak makanan yang mengandalkan olahan kelapa sawit menjadi bahan bakunya. Contohnya saja, mie instan, margarin untuk mentega, es krim, coklat, selai kacang, krimer, berbagai kue kering, bahkan biskuit. Buah kelapa sawit berfungsi sebagai bahan pembuatan kosmetik. Kosmetik yang sering kita gunakan juga memanfaatkan olahan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Contohnya saja, pomet rambut, lotion dan krim kulit, pasta gigi, sabun, sampo, dan lain-lainnya. 6. Buah kelapa sawit adalah bahan baku pembuatan cat dan pewarna. Apakah Anda pernah memandangi warna di rumah Anda? Tanpa kita sadari itu juga adalah hasil dari olahan buah kelapa sawit. 7. Bahan baku pembersih. Ya, kelapa sawit juga adalah bahan baku pembersih, entah itu lantai rumah kita, dapur maupun kamar mandi, bahan baku dari pembersih itu juga adalah hasil dari olahan buah kelapa sawit. 8. Apakah Anda mengetahui, buah atau minyak kelapa sawit juga sangat ampuh mendinginkan luka bakar dengan atau tanpa menggunakan putih telur? 9. Buah kelapa sawit juga bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan dempul. Dempul itu sendiri biasanya digunakan untuk memperbaiki bagian yang berlubang, contohnya saja kapal dan perahu. Bayangkan karena sangat banyaknya manfaat dari buah kelapa sawit, sampai nelayan pun dapat menikmatinya. 10. Buah kelapa sawit terutama ampasnya bermanfaat sebagai makanan hewan ternak, contohnya saja sapi, kuda, ayam, serta masih banyak hewan-hewan peliharaan yang lainnya. 11. Hasil olahan buah kelapa sawit juga berfungsi sebagai bahan baku dalam industri baja, untuk memberikan lapisan pada baja dan besi agar menjadi lebih tahan terhadap karat dan korosi hingga menjadi lebih kuat. 12. Buah kelapa sawit dapat membantu proses menyamarkan kulit dan membantu generasi kulit yang tidak normal. Pernahkah Anda melihat atau menggunakan pembersih wajah? Salah satu dari bahan-bahan dari pembersih wajah itu juga adalah hasil dari buah kelapa sawit. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memberikan secara garis besarnya saja. 13. Kelapa sawit juga dimanfaatkan sebagai bahan mebel, furnitur, batang pohon dari peremajaan tanaman. 14 berfungsi sebagai kompos yang sering digunakan bahan baku utama dalam produk pupuk organik, ampas organik buah, tandan, dan daun. 15. Bahan baku berbagai zat seperti oktil palmitate, palmitil alkohol, palm kernel oil, palm fruit oil, stearin, setil alkohol, emulsipier, glyceryl stearat, laurel sulfat, Sodium, kernelat, dan asam stearat serta stirik Enam 16. Mampu membantu menetralkan rasa pedas pada makanan ataupun pada lidah 17. Dapat menjadi biomasa Biomassa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang bermanfaat dalam mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Sebagai bonus, di sini saya juga akan menambahkan manfaat buah kelapa sawit bagi kesehatan. Membantu menangkal efek radikal bebas. Tingginya kandungan antioksidan di dalam kelapa sawit, Menjadikan tumbuhan ini baik dikonsumsi untuk menangkal efek radikal bebas berlebih yang berisiko merusak sel tubuh dan memicu berbagai penyakit. Memperkuat imunitas tubuh Selain melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, vitamin E yang terkandung di dalam kelapa sawit juga diketahui dapat memperkuat imunitas tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, anda pun akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis patogen, seperti kuman dan virus. Menjaga kesehatan otak Sebuah studi mengungkapkan bahwa kelapa sawit mengandung tokotrienol, yaitu jenis vitamin E yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Tidak hanya mengurangi risiko terjadinya demensia dan toko tokotrienol yang terkandung dalam kelapa sawit juga dapat mencegah pertumbuhan tumor otak. mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin A. Beberapa studi mengungkapkan bahwa menambahkan minyak kelapa sawit ke dalam makanan anak-anak dan ibu hamil dapat mengurangi risiko kekurangan vitamin. Nah, itulah tadi berbagai macam manfaat buah kelapa sawit bagi kita. Semoga informasi ini bermanfaat serta menambah wawasan kita seputar dunia kelapa sawit. Salam Tandan Berduri